tik tik tik tik tik balik lagi bersama Otong Spin. Kali ini kita akan review game Gate of Olympus ya, Slur. Kita mau modal 125 aja. Semoga dikasih JP JP yang mantap ya, Slur. Nah, kita coba main di bet 1200 aja. Wah, ya. 1200 dulu kita coba manual dulu aja 5 kali. 1 2 Ayo, lagi nggak mau tiga, kurang satu skaternya. Langsung kita coba bar per 2,400 double charge aktif. Kita coba turu-gudu, quick 20 kali. ayo seluruh hari ini kita main di CNN slot-slot situs terkacor tersolid. Seantero jaga dunia akhirat, langsung terus aja. Cobain untuk linknya, ada di pin komen. Nah, kita langsung kembali baik itu udah game guys kita coba cari mantap-mantapnya ini masih di 20 quick dari kita coba manual tiga kali di bet 1200 lanjut ke double sayang di 2400 biar dapat petir-petir mantap atau skater-skater easy daging lah slut nah, ya jangan lupa bantu komen dan subscribe nya sur karena itu sangat-sangat membantu kita biar bisa terus berkembang Nah, untuk yang cari pola-pola modal receh langsung sup aja biar kali-kalian dapat info terbaru pola-pola gacor modal-modal receh cuma di otong spin pokoknya nah, untuk area bermain kita bermain di CNN slot ya situs tergacor tersolid seantero jaket dunia air langsung cus aja untuk link situsnya saya taruh di pin komen di sini pasti gacor seluruh WD berapapun dibayar lunas. Ayo, atas gelas kasih petirus, enggak mau kuning dong. Boleh kasih petir, enggak mau juga. Ayo, kasih yang Jangan-jangan jang. ragu-jangan bimbang, ragu, us. Ayo, bu, uh, uh. uh, us, bungnya jadian dong, us, gak mau saldo sudah mulai menipis lur, apakah kita akan dikasih comeback seperti kemarin? kita masih co coba pola-pola yang kemarin ya Lur. manual dulu terus quick lanjut turbo. semoga so, kita dikasih petir-petir mantap, boleh skater skater ini juga boleh, yuk hijau jadi biru dulu, atas gelas kasih skater dong, atas cincin boleh, saya skater satu lagi fix up nih guys atas mahkota hmm? yuk kita dapat free spin di bed 2400 apakah jadi naga kita coba coba saksikan dulu seluruh Bungu jadi biru boleh hijau boleh petirnya mana us hmm. kali lima awal yang bagus awal yang bagus dalam mirsa nah, masih sisa banyak spin sih hijaunya birunya kuningnya bocahin semua us, aduh petirnya dimana us, petirnya mana us, nggak mau juga, bungu jadi, atas kuning petir, kuningnya jadi, dududududuh lumayan 41 ribu kuningnya, aduh merah boleh, merah boleh, merah boleh kasih gelasnya dong, gelasnya, gelasnya, nggak mau, biru kurang satu doang padahal e, lumayan cuk 362 Ududududu oh, hawa hawa jbjp mantap nih ayo kasih ya mantap-mantap pokoknya kasih us kalau mainnya di CNN slot tuh pasti mantap seluruh langsung cobain aja pokoknya jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di CNN slot just untuk linknya ada di pin komen uh, atas Aduh tuh tuh enggak ada petir nih. 8 spin lagi merah kurang. Ungnya jadiin Mau jadi atas cincin petir enggak mau. Sisa 4 spin lagi enggak mau juga. Tuh. Aduh, us. Duh kali 12, yuk tambahin lagi, us. Pecahnya tambahin. Tambahin lagi, us, kuning boleh aduh cincin kurang-kurang lumayan cuk tambelnya udah gede tambelnya udah gede nyawanya nyawa terakhir dius kasih yang mata-mata bus -mata, uh, Aduh kurang las Las, plus, plus us. kuning jadi birunya jadiin dulu us biru jadi ijonya jadiin boleh us ungu dulu hijau jadi us hijau jadi 10.000 cuk lumayan petirnya mana us kuning kasih petir us nah atas gelas poleus atau kuning us, hmm, lumayan cuk 17.000 kali 40 -du -du -du -du, 700 lebih Cuk ini JP JP mantap seluruh ini baru JP modal 125 bawa bawa pulang 1,3 juta mantap mantap mainnya di dimana CNN slot dong langsung cobain aja untuk situsnya ada di link komen ada ini baru mantap ini ini baru coba mantap seluruh cincin boleh Aduh atas cincin kasih petir dong enggak mau malah sekitar dua kasih lagi boleh Spectre. baik kalau biasanya kalau udah dikasih skater isi daging kayak gitu tuh kalau dikasih lagi itu skaternya ampas biasanya gitu kalau enggak kalau petir nih kan dikasih lagi kita coba ya Biasanya sih ampas biasanya, tapi kita coba-coba dulu. Semoga ada tambahan-tambahan dikit lah. Ayo, kasih yang mantap-mantap, Gus. -mantap Kuning. Ah, enggak mau, kan? Kan? Kan, kan, kan, kan. Uus nyambut gawe, uus. Uus, bekerjalah kau, uus. Aduh, ungunya kurang banyak. Itu cincin kurang satu ungu kurang satu kampret. Aduh petirnya udah mantap nih us tinggal konek-koneknya connect us ayo us us kuningnya boleh merah boleh biru boleh enggak mau juga Aduh 12.000 doang ini 12.000 doang kah tadi dikasih 1,3 sekarang 12.000 mantap kau us ada-ada ah, kita kelarin spin ini auto kabur saja lah. terlalu ngeri kita coba terakhir ya terakhir kita coba di 20 20 turbo aja kalau emang di spin ini tidak ada tanda-tanda JP atau tambahan-tambahan kita langsung kabur saja Oh iya untuk yang bertanya kita main di mana <coughs> kita main di CNN slot situs tergajar tersolid Sandro jaga dunia akhir Langsung cus aja untuk linknya ada di pin komen. 12 free spins, ini 12 sisa 10 lagi kasih free spin lagi boleh us satu kali lagi saja us nggak mau? Aduh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. Oh ya kita ingatkan ya jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian, jadikan game ini sebagai hiburan sama mata juga ingin bermain-mainlah dengan uang dingin bukan uang beras apalagi uang dapur itu bisa tambah pusing kalau kalian gak JP uh, anggap aja konten ini hiburan semata jangan terpaku dengan JP-JP besarnya nikmati saja kontennya anggap konten ini hiburan semata Terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like comment subscribe-nya saya Otong Spin, undur diri deh, jangan lupa like, comment, subs, biar kita tambah semangat buat bikin konten yang lebih mantap pelantut lagi. Terima kasih, bye-bye.